dua. Halo, halo, halo, halo. Halo. Selamat malam, selamat malam semua. Ketemu lagi kita bersama trio ngobrolin web malam hari ini. Seperti <bzasak> biasa di hari Selasa malam. Waktunya apa, teman-teman? Waktunya ngobrolin web. Yeah. Yeah. Yeah. Malam hari ini tidak ada apa? Tidak ada tanda live karena kita kembali lagi harus terpaksa harus Uh, rekaman ya, iya. Hmm. kita rekamannya ini di minggu Malam, jadi nggak terlalu jauh ya bedanya. Ya, kita hmm. rekaman karena uh, ada kesibukan lah, bisa ya. ada kesibukan, jadi nggak, nggak itu apa, nggak bisa hari ini Selasa ini. ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi keseruan kita malam hari ini yang membahas topik eh, uh, autentikasi. Uh, apa itu autentikasi? Yeah. Kenapa butuh dan beberapa hal yang berhubungan dengan autentikasi? masih bersama Tamu. kita bertiga, Tamu. masih ada Ivan, masih ada Eka, masih ada saya Riza. Dan uh, buat pengingat aja acara uh, ini ya ngobrolan kita bertiga sebenarnya dan harapannya sih ngobrolan uh, diskusinya juga bisa mengalir ke teman-teman Kalau misalkan teman-teman yang bekerja dengan web. Iya, kalau misalkan teman-teman ada topik atau ada topik diskusi yang menarik gitu ya, bisa kita diskusikan juga. Gitu. Atau jika teman ingin bisa bergabung juga bisa sampaikan ke oh, kita iya. kita ajak Boleh kita ngobrol-ngobrol ngobrol juga iya nah kalau tidak dalam uh, apa di luar uh, live video gitu ya teman-teman punya pertanyaan atau topik diskusi bisa langsung aja ditulis di ngobrolinweb kita pasti baca dan kita sangat mengapresiasi uh, saran dari teman-teman yang bagus-bagus ya kita juga banyak ambil ide-ide dari uh, apa topik-topik uh, yang disarankan oleh teman-teman semua ini okay. juga kelihatannya topik malam ini salah satu yang Betul. udah lama diusulin di dulu itu. Jadi kita ngumpulin terus kita keluarkan di saat yang, uh, yang pas lah ya. yang, yang Wah ini kayaknya momennya cocok nih. Kalau ya, lagi penasaran. Buatan. Yes. Oke. Okay. Jadi malam hari ini seperti yang udah saya sebutkan tadi kita akan membahas tentang berbagai cara untuk otentikasi di, di web, web ya uh, atau di platform atau di protokol HTTP lah gitu secara umum ya. Jadi bukan hanya klien dan ser eh, servernya udah <laughs> Kliennya udah uh, belum tentu juga uh, browser ya, bisa aja mobile, bisa uh, mungkin embedded device, bisa macam-macam, tapi dia berjalan di protokol HTTP protokol atau TCP. Iya, <coughs> atau yang biasa kita gunakan untuk uh, ini ya menampilkan halaman web gitu. Protokol standarnya web lah gitu ya. Oke. Okay. Mungkin kita bisa mulai dari apa itu autentikasi? Ada yang bisa menjelaskan secara singkat gitu? Autentikasi itu proses memastikan bahwa uh, seorang user uh, atau suatu akun itu memang betul dia. Uh, ya. dia ada, uh, hmm. Misalnya ada user datang mengaku saya adalah A. Nah, autentikasi itu proses memastikan bahwa itu memang A kalau pendeknya gitu kali ya coba ya, seperti ya. seperti yang kita pernah pelajari sebelumnya tentang cookies atau yang sebelum sebelumnya storage ya server itu sebenarnya tidak tahu atau stateless. istilahnya oh, iya. stateless tidak tahu siapa yang datang kalau nggak kalau nggak dikasih tahu kalau dia nggak hmm. memberitahukan eh hey, saya itu Ivan loh gitu hmm. kalau okay. saya kita kunjungi sebuah situs uh, Apapun lah ya situs yeah. dan kita si server itu nggak tahu siapa kita kalau kita nggak kasih tahu ya. Mm -hmm. oh. Nah setelah kita memberitahu server, hey saya itu Ivan, server itu harus bisa melakukan uh, proses verifikasi. Nah itulah okay. proses verifikasi itulah bagaimana si, si, si server bisa mengautentikasi kit saya itu adalah Ivan dan saya boleh diberi masuk dan saya bisa diberikan datanya si Ivan gitu oh, yeah. nah, ya bisa gitu itulah ya yeah. umumnya kira-kira gambarannya ya ya yeah. nah, uh, terus ini kalau bahas kan tadi uh, request adalah stateless nah, berarti yeah. kan implikasinya uh, ini kenapa sampai ada perlu ada keperluan buat otentikasi nah mm -hmm. karena ada resource yang boleh diakses semua orang dan ada resource yang belum tentu boleh diakses atau dilakukan semua orang, ya kan? Jadi untuk oh, public yeah. resource, itu kan kalau public resource semua boleh baca, misalnya gampangnya kalau situs berita semua orang kan boleh nge request uh, blog post yeah. atau artikel terakhir. Yeah. Ya, nggak ada keperluan, nggak perlu mastiin apakah kamu Ivan, apakah kamu Eka, kan nggak perlu. Ibaratnya ana kalau analogi yeah. tempat, kita di tempat umum nih kita ke taman atau kita ke jalanan, ya kan enggak ada yang menghentikan Larang, kita enggak gitu ya? ada yang nyegat kita yeah. ya udah kita mau lewat suatu jalan aja ya gitu jalan ya. aja ha -ha. tapi hmm. kalau kita mau masuk misalnya uh, stasiun kereta api atau bandara masuk ke gedungnya itu lain kasus kan kita harus buktikan yeah. uh, harus ya punya tiket gitu ya identitas kita <laughs> ha -ha. Kan? Yeah. nah tiket itu kan ada tiket ada KTP nah ini yeah. bakal nyambung ke item okay. selanjutnya yang jelas kita nggak boleh seenaknya masuk karena Uh, itu hal yang resource yang tidak boleh diakses semua orang. Ya, jadi. jadi kalau misalkan ada halam, misalkan tadi apa uh, situs berita atau blog lah. Blog mungkin orang, uh, mungkin blog saya, Ivan, dan Eka bisa baca gitu ya. Tapi yang bisa entry uh, artikelnya, yang bisa memasukkan artikelnya ya cuman bisa saya gitu. Gimana caranya ya mungkin nanti ada apa rizafahmi.com slash admin gitu kan terus ada masukan username, masukan password. Nah itu adalah cara mengetahui apakah saya punya uh, apa uh, bisa masuk atau enggak gitu. Nah Seperti jadi kalau ya, emang resourcenya publik semua ya udah nggak mm -hmm. perlu sama sekali. Autentikasi itu gak emang nggak perlu. perlu. Ini akan perlu yeah. kalau itu tadi ada uh, ad, misalnya kalau blog post ada dashboard adminnya yang harus bisa diakses ya. orang tertentu aja atau mungkin ada ya. private post yang masih statusnya draft hmm. mungkin bisa dibaca oleh editor atau apa cuma okay. uh, tetap gak boleh diakses oleh uh, user lain. Nah itu ya. skopnya ya Ada juga uh, apa namanya kalau misalkan tadi blognya kan blog pribadi kalau misalkan blognya hmm. yang umum misalkan kayak medium gitu kan. Uh, medium itu bisa memastikan bahwa artikel yang kita tulis uh, atas nama kita ya, misalkan atas nama Riza ya hanya saya gitu, begitu. Ivan login dengan akunnya, maka di, di halaman dashboardnya atau di halaman uh, apa ya, halaman adminnya itu ya artikelnya artikel Ivan bukan artikel saya. Iya, jadi ada apa ya? Kalau yang multi user ya berarti dia memastikan bahwa data-data yang diakses itu hanya data milik kita yang login, gitu ya. Berarti kita bisa pisahkan antara otentikasi dan otorisasi. otorisasi. Nah, ini nah, poin selanjutnya. Otorisasi ]nya. gimana tuh? Ya, itu tadi seperti yang Mas Riza, uh, kalau misalnya di sebuah ruangan VIP, ya, oh, hanya boleh orang yang bisa masuk, VIP ya? yang punya kartu yang VIP-nya yang boleh masuk, itu namanya otorisasi. Yeah. Ya. Okay. Kalau tadi, yang, kalau saya login ke Medium, hanya saya bisa melihat artikel yang saya tulis. Saya tidak bisa lihat artikel yang masih bisa tulis, itu kan otorisasi. Hmm. Oh, itu masuknya otorisasi ya? Iya. Ya. Ya, ya, ya. Nah, analogi lagi nih, kalau tempat tadi kan, hmm. kalau yang publik tuh jalanan atau taman atau ruang publik lainnya, kita jalan lewat-lewat -lewat aja, nggak bakal di-stop kan. Kalau kita ya. masuk bandara, kan kita uh, ada dua oh. hal. Hal pertama, ya mesti kita punya, misalnya sebagai penumpang, kita punya tiket flight tertentu, kita berada di gate yang benar. Misalnya, kalau, tiket, uh, kalau penerbangan kita domestik gitu ya, kita nggak bakal boleh masuk ke gate-nya internasional kan? Karena oh, uh, itu iya. hal yang kita lakukan adalah mau uh, masuk gate untuk terbang sebagai penumpang. Itu hmm. itu otorisasi hal apa yang bisa kita lakukan, sedangkan hmm. otentikasinya adalah uh, ngecek nyamain nama di paspor atau KTP dengan nama di tiket, sama biasanya kalau di-gate kan kita suruh buka masker, buka masker, nunjukin masker, muka tuh. Iya. And, uh, iya. Kan si orangnya, si petugas bandara, ngecek apakah uh, identitas, tiket, dan orangnya itu sama, nah itu autentikasi. Sedangkan okay. otorisasi itu kita boleh masuk gate mana dan boleh ngapain. Nah, kalau misalnya pilot nih bukan penumpang, kan pasti otorisasi hal yang boleh dilakukan si pilot atau pramugari itu kan beda kan, dia yeah. boleh masuk mungkin pintu-pintu lain yang kita sebagai penumpang nggak bisa, walaupun kita sebagai gak penumpang ya. punya tiket, punya KTP, udah nunjukin, ya tetap aja kita nggak boleh masuk, karena, uh, kita nggak boleh uh, mengakses tempat tertentu atau melakukan hal tertentu uh, yang boleh dilakukan oleh uh, pilot atau staff atau tugas. Yes. Hmm, iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Oke. Okay. Jadi malam ini kita... itu siapa kita sama uh, autentikasi ya. ot siapa kita, otorisasi itu hal apa, apa saja yang, apa yang boleh dilakukan. Apa yang boleh kita lakukan. ya. Dan malam ini kita akan membahas tentang autentikasi dan mudah-mudahan di episode-episode mendatang kita akan bahas tentang otorisasi juga ya. Oke, okay. nah berkaitan dengan autentikasi, salah satu uh, apa, uh, referensi yang menarik ini ada dari MDN nih, tentang autentikasi uh, melalui protokol HTTP. Ini... Ternyata si HTTP sudah memberikan istilahnya framework ya untuk semacam kita spesifikasi melakukan, ya. ya, melakukan autentikasi melalui HTTP yang disebut sebagai basic skema. Di sini ada uh, apa ya? Spesifikasinya lah ya, uh, tata caranya, uh, prosedurnya, gimana caranya flow dari uh, orang yang meminta identitas, mem meminta uh, validasi identitas atau autentikasi, kemudian akan dijawab oleh si server ya. Kira-kira gambarnya seperti ini ya, uh, ilustrasinya. Jadi, klien ini uh, bukan uh, hanya web browser. Biasanya kita nyebut klien browser ya, tapi di sini iya, bukan. bukan. Siapapun hanya. interface yang ingin mengakses, uh, yang ingin melakukan autentikasi. Jadi, itu bisa berupa suatu aplikasi web Ya aplikasi yeah. web kan bisa terdiri dari client-side, server-side, yeah. eh, itu sepenuh satu aplikasi, atau aplikasi mobile, atau aplikasi yeah, apapun yeah. itu. Yang penting, itu semua. Yang penting hmm. protokolnya HTTP, yeah. jadi requestnya mau terjadi dari browser, atau mau terjadi dari command line, atau mau terjadi <laughs> dari, apa itu? Uh, HTTP client seperti postman atau uh, apalagi Insomnia ataupun yeah. ya ataupun library-library yang digunakan di mobile juga bisa ya semuanya pokoknya selama HTTP client dalam tanda petik HTTP client gitu ya kita menggunakan yeah. HTTP client itu uh, bisa dianggap sebagai <laughs> kliennya dari uh, server server di sini adalah tempat di mana data user dan uh, berbagai apa uh, proses validasinya terjadi di server ya, jadi proses checkingnya ada ya, di server. jadi semacam ser, uh, service API atau yeah. service yang menghandle uh, logic uh, bisnis logic Betul. sama database uh, dan lain-lain. Ya, yeah. yeah. jadi kita pertama kan uh, si klien ini melakukan request, eh saya mau login dong gitu kan, habis itu di di apa, di, di tanggapi 401. atau di respons ya 401 hmm. karena kita tidak terobat. Ini nah, tempat terkunci. Iya misalkan kita mau slash admin atau slash dashboard gitu. Oh nggak boleh kan. Jadi di biasanya itu di redirect ya. Di redirect nah akhirnya masuk ke halaman login gitu kan. Kalau di sini ini kan yang basic Kalau out di sini ya. di dia kita pakai basic itu ya. Pakai basic audit itu yang kayak pop-up itu aja pop-up dari browser. Tahu nggak? Mm. Pop-up. Oh. Pop dari browser yang yang kayak heeh oh, oh. kayak FTP ya. kalau kalau buka ya. ya. oh, oh. FTP dari browser yeah. gitu. Yeah. Kan. Oh, iya iya. Kalau zaman dulu kita out. FTP gitu ada username, password gitu Iya, uh. <laughs> yeah, iya. Yeah. Terus minta username yeah. sama password. Yeah. Dan ini Terus. tidak spesifik terhadap user. Hmm. Hanya basic out biasa. Ya. Yeah. Terus habis itu dikirimkan ya mungkin Wah, ini metodenya banyak, ya. Nanti kita juga mungkin akan bahas sedikit-sedikit, uh, sedikit ya. Jadi, yes. ada yang basic, ada yang macam-macam, gitu. Ada yang ngirimin token, ada yang ngirimin username password, dan lain-lain. Habis itu dicek uh, ke validasinya, dicek di sini. usernya benar, nggak sih? Uh, username ini atau uh, token ini punya uh, kapabilitas untuk memasuki area tertentu. Kalau iya, maka kembalinya adalah uh, status 200. ratus. Dan oke. Okay. Atau kalau gagal ya kembali lagi ke 401. Gagal 401 seperti awal. Yeah. Gitu. Itu ini uh, sederhananya ya. Uh, ada banyak lagi turunan-turunannya yang sangat uh, bermacam-macam gitu. Semakin secure, semakin sulit lah kita. Ada yang harus pakai handphone lah, harus pakai auto ticator lah macam-macam ya. Nanti kita juga akan bahas sedikit. Tapi yang mau kita bahas selanjutnya adalah tentang skema. Skemanya schema beberapa cara ya. Iya. Mm. Yeah. skema yang Jadi paling agak... umum sebenarnya basic uh -huh. sama bearer. Bearer. Dan itu masing-masing kita nggak tahu ya. <laughs> nah, apa <ini>? yang lain <laughs> itu nggak tahu. Mungkin teman-teman ada yang pernah punya pengalaman pakai yang lain-lain itu bisa di post yeah. di komen <laughs> karena Betul, <bisa. laughs> kita belum pernah. Iya, yeah. yang paling mm. sering kita gunakan adalah yang basic sama bearer. bearer yang basic sih, seperti tadi. Yang paling sering ya. Iya, mm. yeah. yang basic ini seperti ini. Jadi kita kirimin. Uh, token yang kita dapatkan, gitu ya, mungkin dari dari login juga atau dari mana, gitu ya. Dan satu lagi adalah bearer, bearer token juga hampir sama ya modelnya ya. Uh, kalau teman-teman hmm. familiar kirim dengan OA nah modelnya kayak gini. Iya, kalau bearer spasi token. Kalau yang, spasi. kalau yang basic itu, basic itu simple, yang paling simple itu cuma base 64 dari username titik dua password. Hmm. Okay. Oh, jadi sebuah okay. string, oh. sebuah string oh. di base 64, jadi hmm. itu jadi uh, itu isinya. Kalau hmm. bearer itu. Uh, token, dia yang di ada, tokennya ya? Yes, jadi access, tokennya access ada. Akses token. Stock, API key, ya kan? Ada API key untuk ngegenerate token. Jadi okay. ada hash, hash key. Oh, iya, iya, iya jadilah tokennya nah tokennya itu nanti kalau tadi kan tulisannya authenticate.2 titik dua basic spasi basic base enam kalau bearer ya, authenticate bearer langsung hasil hash-nya tadi hash tokennya itu Token. yeah. hmm, jadi kalau bearer itu kelebihannya uh, lebih secure mungkin ya karena uh, yang dikirim jadi setiap request atau apapun yang dikirim adalah tokennya Bukan username mm -hmm. sama password langsung kan? Jadi, kalau ada apa-apa, yeah. bisa diinvalidate uh, tokennya atau yeah. ya bisa biasanya kan akses token tuh ada apa? Masa hidupnya berapa tiap bakal Jadi, valid, berapa lama biasanya, bisa di-refresh? Iya, yeah. biasanya, biasanya begini: kalau sebuah aplikasi, bayangkan sebuah aplikasi, anggapnya aja WordPress deh. WordPress ya, simple, hmm. ada username login ya kan? Uh, kalau uh, basic authentication itu kan nggak mungkin kita kalau kita ada client uh, API, eh, contohnya client site JavaScript. Kalau yang kita, yang kita kirimkan itu lalu username password kita, itu kan bahaya ya, bisa orang bisa mm -hmm. akses langsung. Sedangkan yeah. kita bisa set di, dari aplikasi, uh, saya kita bikin namanya application password, jadi mm -hmm. hanya password aja yang identifikasi kalau itu punya saya dan Oke okay. kalau misalnya itu pun bocor itu nggak akan bisa dipakai untuk mengakses account secara hmm. admin dashboard karena hanya bisa akses mungkin api-api tertentu aja ya kan nah yeah. jadi uh, dengan bearer token itu itu lebih aman daripada yang basic auth hmm. oke okay. oke okay. menarik nah ada apa lagi sih tipe-tipe uh, selanjutnya? Mungkin kita bisa lihat di artikel yang kedua ini ya. Walaupun judulnya tentang REST API tapi REST ini juga API. bisa berlaku untuk uh, non-REST API gitu. Maksudnya yang ya, GraphQL, web. Ya, GraphQL bisa, bisa, GRPC, macam-macam ya. Jadi ya, mungkin implementasi detailnya bakal sedikit berbeda, tapi kita di sini ya. lebih lihat ke pola-polanya ya, workflownya secara hmm. umum. Nah ini ya. yang barusan di sini, dibahas Ivan yang baru banget nih. Iya, iya, iya. AIK, kan di, di sini API gimana caranya kita melakukan apa ya uh, mengamankan API kita yang mungkin tidak tidak boleh diakses oleh publik, gitu ya? Bisa menggunakan yang pertama tadi API key yang barusan dibahas Ivan ya, API key. Mm -hmm. Gimana caranya ini ada ininya nih? Jadi biasanya ada public key sama private key. key Jadi pri private key-nya uh, key nggak boleh disimpan di mana-mana, termasuk di client mm -hmm. nggak boleh ada. Private key itu hanya ada di server. Jadi okay. public key-nya yang dipakai oleh yang uh, komunikasi. Yang komunikasi mm -hmm. antara, kalau, kalau misalnya punya client-side JavaScript, kita bisa embed public key-nya di JavaScript application kita yang kita pakai ya. untuk meng-generate token tadi, nanti tokennya dikirimkan, nanti diauthenticate pakai private key. Hmm. Private key itu harus di server-side ya, di sisi server ya. ya, nggak boleh disimpan di sisi klien karena bisa dilihat. Namanya private hmm. itu kan nggak boleh dibagikan gitu ya, kalau ada di sisi klien kita bisa Uh, view source ya, terus bisa kita bisa muncul. lihat kuncinya. Nah, ya. makanya ini ada beberapa pertanyaan juga yang muncul ya, cukup sering muncul. Makanya beberapa service seperti payment gateway itu mengharuskan kita punya server. Nggak boleh langsung dari klien. Karena dia harus mengenerate si uh, entah itu token ataupun uh, punya private key harus disimpan di server tidak boleh di klien. Gitu ya kira-kira apa untungnya sih kalau disambungin ke implementasi ya ini framework Maksudnya kalau kita cuma pakai yang mentahan React, Swell, itu kan masih client mm -hmm. side di browser ya jadi mungkin agak kesulitan yeah. kalau harus server side. Nah di sini yeah. perannya meta framework. Jadi sekarang udah lumayan banyak ya dan meta framework uh, kalau kita pakai React ya bisa pakai yeah. Next atau Gatsby atau Remix. Kalau pakai Swell okay. bisa pakai Swell Uh, terus uh, semua bisa pakai Astro. Jadi uh, ada banyak meta framework yang bisa berfungsi secara full stack. Itu jadi satu solusi. Jadi kalau dulu mungkin kita harus bikin satu aplikasi lagi, misalnya Express atau uh, apalah uh, koa gitu. Kita harus punya uh, apa aplikasi Node .js, uh, Terus dari aplikasi React kita manggil ke yes. uh, apa? Manggil ke server itu sekarang bisa ada alternatif lain pakai meta framework yang di satu aplikasi udah full stack ada sisi browsernya, client side-nya ada sisi yang cuma bisa server. dibaca di server untuk melakukan operasi seperti ini. Ya uh, alternatif yang lain yang pernah saya kerjakan adalah dengan menggunakan itu uh, serverless lambda. Jadi kalau misalkan hmm. kayak Netlify, Netlify kan hanya Uh, client-side ya. Nah kita uh, semudah membuat sebuah folder dengan nama functions di dalamnya kita bisa punya server dalam tanda kutip gitu. Jadi hal-hal uh, yang seperti ini bisa kita tangani di sana. Jadi mungkin kalau nggak mau full, full blown langsung ke meta framework bisa coba uh, lambda server ada di Netify, ada di uh, Vercel juga kalau nggak salah ya. Jadi ada di mana-mana uh, kalau lebih sederhana. Tapi kalau misalkan Wah kayaknya ribet nih harus pakai AWS kah atau pakai GCP kah atau yang lain gitu kan? Nah mungkin uh, opsi untuk menggunakan meta framework lebih cocok gitu ya. Nah cuman Netlify sama Vercel juga sekarang udah bisa ngehosting server side. Jadi saya iya. itu oh, udah bisa, ya? tergantung okay. kompleksnya, iya bisa. Jadi misalnya yes. kita punya Next.js ya bisa dihosting di, uh -huh. di uh, hmm. apa Netlify atau Vercel node servernya. Jadi mereka sebenarnya under the hood itu pakai AWS. <laughs> Iya, iya aja masih gratis ya ada free free tiernya gratis enak. ya ada. gratis ada sekian, sekian menit sekian ratus menit batasnya oh. apa compute apa running compute time nah ini uh, ada uh, pro, pro dan consnya ya kenapa kita perlu menggunakan karena mudah dan uh, ya gampang lah ya cepat juga ya dan lebih fleksibel nah disadvantage-nya adalah Uh, security, securitynya lemah ya? ya. Paling paling gampangnya ini si GitHub token, bayangkan aja GitHub token. Oh iya token. Mm -hmm. Ya GitHub token. Kita bisa bikin GitHub personal access token. Nah, itu kan ya. seperti API key. API key. Jadi kita ya. bisa akses GitHub API ya. dengan menggunakan token personal access token untuk mengakses data-data hmm. yang kita punya di GitHub. Iya bisa bikin repo, bisa search repo, bisa macam-macam lihat PR gitu ya, for request, gitu bisa namanya. destroy, bisa destroy repo juga kalau memang dikasih iya. aksesnya berbahaya <laughs> ya, kalau <laughs> sempat bocor ya. Oke, okay, iya. kita lanjut ke yang kedua ya. Ini opsi kedua adalah yang juga mau oh, apa out. yang sekarang ini lagi hype ya, OAuth oh, ya, yang versi 2 itu uh, apa namanya? Luma, sekarang lumayan banyak yang menggunakan ya jadi kalau teman-teman menggunakan service tuh misalkan kayak Twitter login atau apalagi login oh, ya. oh, GitHub Facebook login juga login. termasuk uh, uh, ya. pokoknya Facebook ada Facebook login. login ada macam-macam service yang uh, menyediakan service untuk uh, login sehingga user tidak perlu register memudahkan ya terutama kalau ya yang teman-teman yang bikin produk akun, baru akun-akun user akun yang akun sudah ada di ya, yang akun sosial media biasanya ya. ya jadi daripada kita harus suruh user register masukin username masukin email, nama password. password email apa segala macam gitu hobi gitu ya dicatat misalkan gitu kan lebih baik kan kita misalkan menggunakan Google atau Facebook atau Twitter kita bisa ambil data-data data publik ya, data publik atau data private di sana kemudian kita login dengan menggunakan salah satu account sosial media kita. Itu. Nah, keunggulannya Oh bukan keunggulan sih cuma OOT 2.0 ini adalah standar jadi sebenarnya bukan bukan library, OOT-nya sendiri bukan library cuma ada beberapa library yang mengimplementasi ini. Nah, ini adalah stand kayak semacam standar spesifikasi. Jadi kan spesifikasi. Facebook, Google itu kan perusahaan yeah. yang beda-beda code base-nya, beda-beda. Jadi ini out ini men streamline uh, bentuk yeah. workflow-nya. Jadi uh, apa? minta token uh, minta token dibalikinnya seperti apa? Terus item-itemnya, field-nya apa aja? Uh, itu terus uh, kurang lebih di streamline biar mudah Uh, misalnya nanti ada sosmed baru atau layanan baru yang mau yeah. menyediakan uh, login juga, OAuth juga bisa dengan lebih mudah oke, okay. cara kejadian o gimana sih kalau OAuth ini? ada itu di itu? di linknya saya kasih ini ya? di Out Zero ini nyambung Out Zero, yeah, yeah. Nyambung. Nah, out zero out out itu salah bit. satu library yang paling major ya, yeah. yang mengimplementasi uh, uh, Oh oke. Okay. Oh, yeah. itu bukan bukan library, oh, dia service. Bukan. service. Oh Service, service. service. Yeah. service yeah, layanan. Service, ya, layanan. Tapi dia turun. punya SDK kan? Iya, ada. Ya. Turun dikit, turun dikit. Turun. turun sign on yang ada bukan. bagan. Ada bagannya. Ini, ini nah, yang non single sign oh, oh, on, ini non single sign on. Oh, Oke. Okay. Oh. Kalau loginnya. Kalau login biasa kan kita login, set cookies. Ya. Yeah. Uh, kita kembali sedikit Anthony. deh, biar kita bisa okay, kita bisa okay, lihat okay. perbedaannya. Yeah. Jadi kalau non SSO, kalau kita login mm. ke domain satu, ya kan, kita browse ke login domain satu, kita login, kita uh, dapat cookie, kita reset nya Selanjutnya kita sudah mm -hmm. terautentikasi. Namun yeah. kalau kita ke domain yang berbeda, domain dua, ada. Kalau kita cookie-nya kan nggak bisa diakses, cookie yang tadi yeah. kita sudah login, meskipun mungkin layanannya sama ya. Mungkin ya, mungkin. Ya, Anggap ya. aja sama-sama blog kita sendiri gitu ya. Tetapi kita nggak bisa akses domain dua langsung tanpa kita harus login ulang. Ya kan? Ya. Jadi akibatnya apa di sini? Kita harus punya username password di domain satu dan username password di domain 2. Oke. Okay. Kalau itu ada seribu, Wah, ya repot. Harus punya seribu, ya kan? Nah, User nggak mau juga. Pakai Biasanya di ini terjadi di sebuah company-company yang enterprise. Bayangkan aja yeah. company enterprise itu punya multiple site. Ratusan mungkin. Kalau satu-satu harus login kan repot ya. Hmm. Uh, dan berbeda. Nah, makanya ada disebut uh, single sign-on. Uh, kalau di Microsoft atau Azure apa itu namanya ya? Uh, SSO-nya mereka itu pakai SAML gitu. Saya lupa ininya. Ah, udahlah, <laughs> um, lalu sama -sama. kalau misalnya oh, itu sama, ya. nah selanjutnya kalau kita pakai uh, SSO itu kerja secara kerja seperti ini, itu yang Central Authentication yang ini, ya. turun dulu ya. Okay. Jadi, kalau bayangkan sebuah company yang enterprise ini, zaman sebelum Anda pakai login with Facebook, login with Google nah. ya, sebelum zaman yeah. itu ya, itu sudah yeah. ada, itu pakai kembali lagi protokolnya, namanya SAML saya lupa nama nama ini dan itu produknya dari Microsoft. Um, domain satu kita login dan ternyata kita di redirect ke uh, authentication server. Nah, sebut saja okay. namanya Mawar.com Domain tiga. Ya, 3. <laughs> domain tiga. <laughs> nah, kita itu loginnya ke domain tiga. Service yang ya domain ketiga. Authentication. Kita cuma login di domain tiga. Lalu uh, kita akan diredirect uh, ke kembali ke domain satu dengan akses token yang dikirimkan dari si authentication server untuk menyatakan, hey user ini sudah benar orangnya login. dan ini tokennya hmm. lu bisa pakai untuk nanti tanya gua kita, gitu. <laughs> gitu. Jadi okay. ibaratnya uh, mas Riza itu domain satu, uh, Mbak Eka itu domain tiga, ya contoh. Saya datang ke Mbak Eka, hei saya mau login Mbak Eka. Ini username password. Oke, okay. uh, saya mau login ke domain satu. Oke, okay. terus Mbak Eka langsung kabarin ke Mas uh, Mas Riza. Uh, si Ivan sudah terautentikasi ini tokennya. Terus hmm. nanti Mas Riza okay. tanya lagi, "Benarkah token ini punya Ivan?" Oh, benar, saya jawab benar. Nanti Mas Riza uh, balik dan set cookingnya ke domain satu sehingga saat oke. saya akses domain satu sudah sudah dalam keadaan sudah, sudah dalam keadaan login hmm. demikian juga kalau saya akses domain dua saya akan ke direct lagi ke authentication server namun saat ini karena saya sudah pernah login saya nggak perlu login lagi karena sudah ada kuki nya jadi hmm. sudah itu saya... itu kuki nya Udah, lagi, lagi. nya nempel oh. domain 3. kuki nya nempel cookie yang saya oh jadi sudah ada pernah proses di di domain tiga ya oke okay. okay. Ya, ya, Ada proses direct. Tetap saya redirect ya. dulu ke uh, ke domain tiga. Ternyata saya sudah login. Dan saya ya. akan redirect lagi ke domain 2. Domain 2 akan hmm. nanya, ini orang sudah benar nggak? Oh, benar. Hmm. Tokennya ini ya? Iya. Balik. Maka saya oh. login domain 2. Itulah proses oh. SSO. Single sign on. Iya. Banyak Kalau mau ini. lebih detailnya, Banyak. lebih detailnya seperti ini. Ya, okay. okay. yeah, Jadi, jadi ada key, key-nya itu adalah ada domain authentication server sendiri yang mengautentikasi semua. Oh. Kalau kita saat ini uh, pakainya login with Google, login with GitHub, hmm. GitHub-nya lah yang jadi authentication server itu. Yeah, domain tiga ini ya. Iya. Yeah. Iya. Ya, ya. Jadi, nah, jadi ini memanfaatkan tertisar. Si serv uh, service eksternal Yang sudah ada ya Ya ini biasanya uh, Cukup sering digunakan Kalau kita sudah menggunakan kayak Microservice dan ya servicenya Banyak gitu kan salah satu service Yang uh, berdiri sendiri adalah Ya ini uh, authentication server Atau authentication service Dan setiap kali kita mau login ke Service A service B service C Ya kita harus consult dulu dengan si authentication service ini. Gitu ya? Yep. Jadi lewat okay. ada ada ada ada komunikasi dari hmm. backend, server to server. Server ya. to server. Untuk, ya. nanya, untuk nanya ini orang benar enggak. Tapi okay. kalau misalnya lebih enterprise lagi, nanti ada lagi keynya key nya yang di server satu, key di server 2 hanya bisa pakai key Sama. itu baru bisa ngomong karena kalau ada yeah. man, ada man in the middle yang intercept Bahaya, aku kebaca tuh, ya. itu beda lagi itu ceritanya. tapi tetap okay. sama prosesnya sama. Hmm. Oke, okay. kita lanjut ke pembahasan tentang empat cara melakukan apa pengamanan API, termasuk juga otentikasi. tadi kita udah bahas tentang OAuth. OAuth ini oh. cara kerjanya tadi udah kita bahas. dan kenapa menggunakan OAuth? karena industri standar ya salah satunya ya. Uh, keunggulannya di sini disebutkan untuk improve security, user experience, dan scalability yang seperti yang kita sebutkan tadi dia udah service terpisah. Kalau teman-teman punya banyak service nggak uh, perlu bikin login satu per satu di setiap service gitu kan. Itu juga membuat user jadi malas kan tiap mengakses uh, domain satu login. Ah mau coba domain dua login juga. <laughs> Padahal kita udah login sebelumnya gitu kan jadi itu juga uh, mem apa ya, membuat user experience jadi lebih bagus gitu. Uh, terus tentu ada kekurangan. Nah, di sini kekurangannya adalah complexity. Karena tadi yep. semakin, secure, ya, semakin secure, semakin secure semakin kompleks lah uh, sistem kita kan. Jadi ini seperti yang tadi dijelaskan, setiap kali kita mau login sebenarnya kita redirect ke service authentication enggak bisa kita redirect kita jadun bawa jadun uh, kita bawa kode kode apa sih itu namanya yang di awal bukan akses token tapi kode kode yang pertama kita bawa terus habis itu di redirect habis itu setelah login berhasil di approve sama si domain tiga Jadi itu yang pertama kali itu akan dibawa deh. yang dibawa itu pertama request token, Dan... request token. Uh, redirect oh, URI hmm. ada request Uri. dan redirect ya. URI hmm. oh, okay. oleh domain oh, 3 gitu di proses ya? suruh login Log, di domain 3 kita ri, pakai request token itu terus kita login plus name dan passwordnya kita hmm. lalu waktu kembali itu adalah access token dan um, refresh token refresh token oh, iya. jadi access tokennya itu ada time to live nya Biasanya 30 puluh hari biasanya. Okay. Hmm. Jadi refresh token itu enam bulan, ya enam bulan. Jadi selama selama uh, kalau misalnya akses tokennya expired, hanya bisa di refresh pakai refresh token untuk meminta kembali akses token supaya kita bisa pakai. Selanjutnya yeah. kalau misalnya refresh tokennya habis, maka kita si user harus login ulang. Dogin ulang, oke. Okay. Ya. Nah, bahas token-token ini jadi inget nih salah satu uh, ini contoh implementasi sih dari layanan yang menyediakan uh, single sign on kayak gini itu uh, Spotify hmm. dan dokum, dokum, yeah. dokumentasinya bagus deh. Coba buka. Oh yeah. share. Okay. Uh, coba Ada di di yet, ya? Oke. Coba di private chat ya. Oke sebentar. Itu contoh untuk layanan mereka, tapi sebetulnya ya ber, apa, kita pakai kita pakai website lain juga kurang lebih alurnya sama, um, mirip ya? seperti ini. Oke. Okay. Ini ada beberapa opsi. Ini application, ada sih. account service dan mm -hmm. ada user ya. Oh iya, yeah. modelnya mirip didi, juga so kayak file. tadi. Ya, itu kayak yang tadi dibahas sama Ivan sih sebetulnya. Cuma yeah. uh, jadi yeah. inget aja sih, ini. Du jadi dulu tuh sempat lama kayak gue nggak paham-paham uh, sulit ngerti hmm. OAuth itu kayak gimana. Akhirnya baru klik baru oh gitu itu pas lihat ini soalnya bagiannya bagus <laughs> bagiannya uh, gampang dipahamin. Ya memang OAuth ini jadi, paling paling kok ya implementasinya yang sulit bagi yeah. bagi kita bagi yeah. developer simple eh, sulit tapi bagi user mudah sebenarnya karena tinggal klik login balik apalagi kalau dia yeah. login dengan account yang sudah sering dia pakai misalnya dalam hal ini. Google atau Microsoft account, Microsoft 360 mm -hmm. ya misalnya ya. Yeah. Tinggal login, yeah. tuk, balik lagi. Udah, selesai. Gak berasa ya. Gak, gak terjadi apa-apa, tapi kita yang implementasi itu harus baca yang betul ini semua. <laughs> kita yang pakai aja kadang-kadang, ya pakai dalam artian ini ya, kita menggunakan library yang uh, untuk misalkan koneksi antara uh, website kita dengan Spotify misalkan atau dengan GitHub atau dengan apa, itu lumayan tricky juga kalau kita nggak tahu cara kerjanya kan. Dan yang Apalagi? Di, jadi kita ngirim apa, kita expect dikasih dibalikin apa. apa. Itu tuh kayak harus, iya. harus, harus paham dulu. kita harus paham apa, itu kayak mental putus, modelnya. Mereka putus-putus ya? Hmm. Iya, mungkin ya, bo boleh diulang, uh, sorry, boleh diulang hmm. uh, beberapa kalimat terakhir. Uh, apa ya. tadi jadi lupa, pokoknya mental modelnya adalah uh, kita harus tahu apa aja yang harus kita kirim di masing-masing ya. langkah. A, uh, hmm. Habis itu apa yang akan kita terima? Habis itu hmm. langkah selanjutnya apa? Jadi uh, yang penting menguasai itu. Iya. Terutama kalau misalkan teman-teman mau pakai service atau mau menggunakan API yang sifatnya private, misalkan kayak Twitter gitu ya, kita mau ngambil data Twitter bisa. Tapi kita harus menggunakan OAuth dulu. Jadi, kita lakukan autentikasi dulu, autentikasinya sudah berhasil, baru kita bisa request data. Dan request nah, datanya itu pun biasanya ada di parameter, uh, apa betul? Kan ada parameter scope tuh di Spotify juga yeah. ada tuh di langkah pertama, yeah. scope, scope jadi ada hal-hal yang publik kayak misalnya biasanya display name atau apa ya entah itu Spotify hmm. ya, atau Twitter yeah. tapi kan ada hal-hal yang perlu apa harus grand, harus di grand tersendiri misalnya bikin tweet atau kalau di Spotify hmm. misalnya membuat playlist atau menghapus playlist yeah. itu harus ada mm -hmm. uh, scope grand tersendiri. Oke, okay. yep. oke okay, mantap. Kita lanjut ke Ketiga, ini ke bagian ketiga, ini yang udah kita bahas tadi ya, basic dan bearer ya. Yeah. kita lewatin aja yeah. ya. Okay ya. Yeah. Dan yeah, di yang keempat adalah aja Oke, lihat sekilas ya. Ini oh. method yang paling luas digunakan, paling banyak digunakan. Kemudian mm. uh, cara gunanya Pake tadi HCTP kita udah... ya. Ya. Yeah. Dikirim di header. header, headernya namanya authorization, basic, spasi, yeah. apa tadi, username dan password atau mm -hmm. bearer pasti token bearer. Ya. ya dan uh, beberapa Kenapa keunggulannya digunakan? ya tentu lebih sederhana ya paling sederhana mm -hmm. tapi kekurangannya yep. adalah uh, ini enggak ada nggak ini... ada nggak ada akses role scope scope nggak ada, oh. ada scope enggak ada terus kemudian ya, dia kalau nggak ya. bisa expiry nggak bisa jadi oke okay. Biasanya udah orang pakai itu ya pakai aja kalau misalnya ada developer yang udah bolak-balik, ada yang resign segala macam, ya bayangin aja kalau kita harus ngereset itu semua. Kan susah. Setiap <laughs> setiap kalo, ada yang ngeresign, uh, Terus, uh, ya, it, jadi apa namanya, simple implementasinya tetapi uh, less secure aja untuk maintenance. Ya. Oke. Okay. Dan terakhir di sini JWT. kita masuk ke bagian keempat yaitu JWT atau JSON Web Token. Walaupun di sini menggunakan Jason, tapi seperti yang teman-teman tahu bahwa Jason ini udah dipakai umum ya di semua platform, di semua bahasa juga pakainya kebanyakan Jason ya. Walaupun ini asalnya dari JavaScript kan. Bukan Jason Momoa kan ya? <laughs> <laughs> JSON Power Rangers. <laughs> udah RIP. <laughs> nah, nah ini, gimana jadi cara Jason. ini? Hmm. nah Jason ini nah ya, Jason ini kok Jason jadi JWT ini JWT. Uh, ini lumayan baru ya jadi apa hmm. lumayan dan sekarang tuh lumayan banyak yang pakai dan frameworknya juga udah lengkap ya jadi uh, cara kerjanya adalah dengan dan ini sebenarnya mirip dengan kombinasi cara-cara sebelumnya kan jadi sebetulnya ada akses iya. token ada data yang mengidentifikasi user, yang paling sering sih ya user ID sama username ya, misalnya jadi ada user yeah. ID, username, uh, akses token, terus data internal kayak generated uh, date time uh, issue-nya kapan, lalu di encrypt dengan format tertentu uh, JWT hmm. itu kan sebetulnya lagi-lagi dia adalah semacam spesifikasi standar. Spesifikasi. Jadi bukan library ya. tapi spesifikasi untuk uh, pola algoritma encryption-nya. Kalau hmm. CWT nah, CWT yang itu dikirim ada tiga, adalah, ada tiga, tiga bagian. Hmm. Nah, CWT coba sambil buka itu deh. Sambil buka jwt.io. Ya, jwt.io. Ada ya. header, ada payload, ya okay. header, payload dan signature nah itu atas segi atas atas, atas, atas, atas, atas lah itu, itu, itu yang di bawah-bawah nah nah, nah jadi and, eh, yang, bawah. Di, <laughs> yang di tengah nah stop oh, nah, nah stop stop nah okay, jadi data-data nah. data yang kita gili. kirim hmm. data yang kita <laughs> kirimkan itu kan data hmm. yang dikirimkan ke server itu di fetch URL kita atau apapunnya pokoknya yeah. mau dikirim lewat post atau lewat pay, apapun dikirimnya itu encoded Hah? ini hmm. dikirim, yang ini ya kita cuma kirim encoded aja gitu ya yang kita kirim nah. yang dikiri itu kalau udah di, yeah. di decode, kayak di kanan itu ya yeah. nanti hasilnya itu headernya apa headernya itu uh, dia kasih tahu algoritma untuk ngenerate nge nya pakai hs dua lima enam sha lima hs sorry hs dua lima beda bukan sha lima bukan sha tipenya, ya? Lain ya bukan bukan tipe nya jwt terus payloadnya itu semua orang bisa baca payloadnya itu isinya itulah isi post datanya kita itu itu payload itu Dan adalah itu isi post data. Ini ya, itu enggak, ya ya yeah. mm -mm. yeah. itu nggak sensitif juga sih biasanya paling username user id issue yeah, time biasanya kita, standarnya uh, coba kita, cover di IAT deh yeah. Isu add. Mm. Isu add. ya issue at issue itu isinya bisa macam-macam ya itu intinya apapun data yang mau kita kirimkan Okay. Dan setelah payload itu kita mungkin inginkan apa, kita sign pakai SHA 256 uh, okay. Isinya itu nanti base64 URL headernya, okay. base64 eh, code payloadnya, Hello. sama secretnya kita. Oh. Itulah nanti di client side secretnya apa, nanti di server side secretnya dicocokin apa. Dicocokin sama yang dicocokin. di service-nya. Ya. Oh, oke okay. jadi dia akan dikirimkan dalam bentuk uh, bahasa sandi yang hanya bisa dibuka oleh secret ini ya kuncinya ya kalau kuncinya sama dia uh, bisa buka. Sebenarnya, sebenarnya bisa dibuka siapa aja payload itu sebenarnya hmm. bisa dibuka siapa aja tetapi hmm. server hanya mau menerima jika oh. signature verified itu contoh centang tadi hmm. itu centang ini wow. okay. signature verified. Jadi di sisi server ini kita ya. harus saat kita lakukan decode dan kita harus cek ini signaturenya benar nggak. Kalau nggak okay. benar jangan diproses. Itu. Yeah, Tapi yeah. payloadnya okay. semua bisa baca. Hmm. Karena di, dianggap di sini bukan ini ya payload ini bukan sesuatu yang rahasia. Karena orangnya sudah login, makanya bisa terjadi bisa Ini kan untuk mesecure REST API connection kan ya. Jadi ya, orangnya itu ya. sebenarnya sudah login. Sudah punya hmm. akses key. Hmm. Dan ini hanya untuk mengirimkan data ke Subsequen REST API. Apa, request selanjutnya ya. Iya. Hmm. Untuk mengirimkan data uh, apapun itu. Dan datanya itu supaya si server tahu kalau itu datanya benar dari orang yang terautentikasi dan terautorisasi. Pakai okay. ini. Pertanyaan. Encodet ini yes. gimana cara kita bikinnya? Uh, kalau itu kalau mau simpelnya eh ada itu itu itu dari bawah cover. bawah ada. Jadi caranya itu gini. Cara benar, benar. Cepat. Oh, cepat. <sus> itu <ini>. tadi. Iya. Ini. Yeah. Yes. Stop. Nah, cara cara mengencode itu sebenarnya itu cuma base64 encode headernya. Header itu JWT JSON. Kan? Oke. Okay. Oh, ini ini datanya kita nih, datanya kita ya, hilang. Oh, itu base64. Uh, base64. Terus ditambah sama pilotnya, ini base64. Okay. Oh, ya ini ya, ini ya berarti. Terus ya? yang client base enam base64 ini tambah base64 ini tambah tambah secretnya terus di Uh, kasi shar dua enam dua itulah jadi verified-nya, biasanya okay. di... terus dipisahkan titik ya itu dia pakai separated. titik ya ini ya hmm. ya ini kan ya ya yeah. yep. oke okay. kalau di browser client side kan ada atau b b akan a kan kalau untuk base yeah. uh, apa Base64, tapi hati-hati, uh -huh. uh, jangan lupa di Note nggak ada oh, itu, betul. itu kan feature browser. a b oh. dan B2A itu okay. fiturnya uh, web browser. Kalau kita yeah. pakai javascript di server-site, pakainya buffer, buffer from, mm. kan ada tuh buffer.from yeah. untuk Base64. Yeah. Cuma exactly gimana ya nggak hafal sih. Okay. Uh, pokoknya pakainya API uh, buffer. Hmm, ya, ya, ya. Nah, nextnya kita bahas apa nih? Hmm, yang sisa apa ya? Oh, ini apa? Authentic web Authen. Web, web auten. Nah, ini Web Authen nih? Apa nih? Barang baru kayaknya ya? Ya. Yep. Nah dia, ini ya. Identity bukan. Nah, web buka. Authen.io deh. Bukan. Webauten bukan web.dev slash Bukan. Nah. nah, itu dia. Web, apa ini web itu outlet? spesifikasi. Jadi spesifikasi, spesifikasi. untuk untuk uh, men streamline atau menstandarisasi proses autentikasi di web. Yang sebelumnya kan okay. standarisasi ya, misalnya tadi tuh apa authorization scheme yang basic bearer, tapi se yeah. sekarang kan makin lama otentikasi makin canggih. Uh, terus uh -huh. belum teknologi masing-masing device misalnya kan udah ada ya uh, semacam biometri, fingerprint biometri, atau uh, fingerprint. biometrics fingerprint terus ya, ada apa, juga misalnya mata, uh, perantara, uh, uh, iris ya, hmm, terus ada uh, retina, uh, mungkin ada perantara atau uh, aplikasi untuk two-factor authentication juga, jadi kan hmm. intinya makin sekarang autentikasi makin rumit dan makin bermacam-macam, bervariasi Nah, ya. ini adalah spesifikasi yang berusaha men streamline workflow oh, autentikasi iya. itu. Karena nah, iya, simpelnya nah, simpelnya begini. Ada yang pernah punya account BCA enggak? Ya, punya. <laughs> Akun nggak dulu dikasih di, dikasih token. Token. Ya. yang oh yang biru itu. Sampai sekarang. biru. Masih BCA. Ya, zaman dulu sebelum ada standarisasi authentication ini, kan masing-masing aplikasi punya caranya sendiri untuk untuk generate uh, belum ada standar, Itu sama ya, aja. Sebenarnya yang key BCA atau key mandiri eh, itu kan sebenarnya uh -huh. two-factor authentication. Iya yeah. sebenarnya jadi untuk mengotorisas jadi kita sudah masukin login mau transfer habis mau transfer tanya lagi nih masukin aplikasi satu di kibca nya gitu aplik Apli yeah. gitu, Apli kan? satu 2 dua gitu kan aplik banget nggak ya. nah, pakai gila nah itu kan setelah setelah jadi dia muncul angkanya di generate di sini yeah. terus balik sana itu kan standar yang dibikin bank itu sendiri kita nggak tahu yeah. standar itu apa itu punya mereka yeah. sendiri. Algoritmanya nggak ada yang tahu. Gitu. Hmm. Mungkin cuma mereka yang tahu. Yeah. Sedangkan web auton ini adalah uh, standarisasi dari sisi web jika kita ingin punya uh, autentikasi yang seperti itu. Hmm. ya misalnya okay. pakai uh, two-factor authentication, pakai YubiKey. Uh, jadi, menstandarisasi semua cara... Me meng-generate authentication uh, to factor authentication seperti itu. Oke, okay. ini adalah spesifikasi implementasinya. Teman-teman bisa cek di sini. Ada yang pakai Python, Go. Ada yang pakai TypeScript. TypeScript ada dua malah ya. Ada Ruby, Java, Jadi, Java juga ada tiga. Bahkan, bahkan bisa akses itu ya, kayak kayak fingerprint ya. Iya, yeah, yeah, kalau di device yang memang support. Bisa. Dan kalau buat gue hmm. sih, ini yang menarik nih biasanya vendor itu kan uh, agak sulit buat kompak ya, uh, apalagi buat yeah. hal yang major seperti ini. Nah, tumben buat uh -huh. ini web tuh udah, apa? Uh, walaupun mungkin implementasinya, uh, maksudnya mungkin nggak semua API di support ya, tapi ini mm -hmm. Chrome, Firefox, uh, Edge, sama, oh kalau WebKit belum mungkin ya. Chrome Firefox eh, Chromium dan Firefox udah bisa kompak. Nah baik cuma it kalau Webkitnya ya. bisa. Oh Webkit belum. Eh <laughs> Mac OS. ada sama sekali. IE ya, aja ada. ada walaupun oh. semua nggak bisa gitu. Safari Safari ada. <laughs> oh, itu. Safari Safari iya. Cuma Safari. Yeah, emang nggak semua, cuma sebagian. Yeah, Tapi kan yeah, udah lumayan yeah, banget bagi. ini. Maksudnya ini tanda pertanda yeah, yang bagus kedepannya. Hmm iya, yeah, iya, yeah, bener benar benar hampir ya dua dari lima ya satu dua tiga empat ya karena desktop Linux juga nggak ada Safari di sana kan ya, desktop benar. Linux nggak ada yang bisa wah <tuk> oh, suara robot vendor. lagi nih halo sorry sorry Test. ya boleh diulang lagi oh ya masing-masing vendor udah mulai mengadopsi ini Hmm. Oke. Okay. Ini roaming authentication. Apa ini roaming authentication? Spread hardware indicator authenticator. Oh, ini ya, YubiKey gitu-gitu ya. YubiKey. Uh -uh. Ya. Oke. Okay. Ini juga udah udah hampir semua support ya. Ada yang punya YubiKey uh, enggak? Dulu sempat dapat dari Chrome Dev Summit, tapi hilang. I iya. Waduh. <laughs> sekali. Hilang. Uh, masih ada. Adah. Yang biru itu kan? Iya. Itu, kan? Yang Enak kita cuma kan? kayak ditar ditaruh di atas meja ambil ambil aja gitu. Ternyata mahal iya. bu? Mahal. Mahal. Ya. Ih, belum iya. belum zaman dolar Lima puluh dolar. Oh. Iya. <laughs> <laughs> iya. Padahal itu cuma ditaruh di atas meja mau ngambil berapa aja terserah. <laughs> iya kita, kita baik. Oh, kalau main, jadi kalau mental satu. maling ambil dijual lagi. <laughs> nah ini kan coba kalau ini. si web authen ini lumayan rumit dan huh? lumayan banyak scope-nya, tapi uh, yang direkomendasikan sih kalau cuma pengen tahu ini kan belum kebayang kan pasti kalau yang ya. belum pernah pakai baca ini ya. nggak kebayang mm -hmm. abstrak solusinya mm -hmm. itu tuh ada code lab-nya, ada code lab yang oh. cukup bagus. Uh, Yep, kalau mau, um, coba, yang kalau mau coba, ya, kalau mau coba, ya, Eka jadi robot. Eka jadi robot lagi, ulang-ulang, ulang. Iya, ulang, ulang. <laughs> yeah. tuh, Apa? masih? Halo, halo, halo, halo, ya udah. Halo, uh, udah. ini okay. direkomendasikan uh -huh. untuk uh, tahu. Uh, untuk belajar langkah-langkahnya sama bagian-bagiannya. Hmm, siap siap. Kita sendiri belum coba, jadi kalau apa uh, mungkin Pernah, nanti kita coba. ada kesempatan untuk implementasi, ya kita bisa bahas di episode yang terpisah kali ya lebih detail ya. Karena ini lagi hot-hotnya nih, lagi banyak dibahas juga ya, lagi menarik nih. Yeah. Ya. Mm -mm. Web out Mudah-mudahan okay. nanti dibahas lagi di IO ada kelanjutan. Iya, okay, mudah-mudahan. Nah, kalau ada pembahasan di I.O. atau di uh, apa di conference-conference nanti mungkin kita bisa bahas reviewnya kita gimana. Kita mungkin lebih detail kali ya. Lebih detail lagi ya. Uh, uh, jadi uh, mungkin ini agak di luar scope dari uh, topik kita malam hari ini karena ya kita juga belum ada yang kesempatan buat nyoba ya buat implementasi ini karena juga cukup baru. Walaupun secara support kayaknya udah lumayan itu ya Uh, lumayan uh, optimis ya, bakal disupport penuh karena ya sekarang aja baru muncul udah disupport banyak browser ya. Ya. Oke. Okay. Ada lagi? Ada lagi? Udah. Sepertinya habis. Habis? <laughs> Oke okay, kalau gitu ya. uh, berhubung materi kita saya sudah habis. Kenapa? Kenapa? Kan siapa Apa tahu itu? nanti hari Selasa ada yang nonton dan mereka uh -huh. mengikuti World Camp Asia di Bangkok okay. ya nanti oh, yeah. saya high ya saya hi aja ke saya saya kenapa saya nggak bisa ikut live karena saya hmm. lagi ada di Bangkok lagi organize World Camp Asia 2023 Wah, jadi kalau ada teman-teman teman-teman ada yang ke Bangkok uh, ikut acara nanti saya ya atau ada online juga ya lain ya Live stream, live stream, live stream. Ada dong, mm -hmm. ya? Saya, saya, teman-teman yang saya, saya, saya, saya, teman saya, saya, saya, saya, saya, saya, teman saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, seru oh. sekali mana nih agendanya mana agenda? Schedule conference yeah. day yeah. itu 17 itu kok uh, kontributor day okay. delapan itu acara utamanya acara utamanya jadi uh, evolution segala macam Ada hmm. API development yeah. eh, development ada ada security, ada desain, ada, ada NFT, ada full site editing juga tuh, full site editing. Hmm, uh, menarik ya. Ya, yeah. seru seru seru. Ini uh, hari keduanya, hari ketiganya tanggal 19, masih yeah. conference juga ya berarti ya? Conference juga, ada multilingual, ada automatic QA, visualization hmm. testing. Progressive Mantap. Web App, <laughs> and so on. Ya, mungkin nanti kita bisa bahas reviewnya juga, pengalamannya oh, di sana, iya. buat gimana, minggu depan apa, ya. gimana pengalamannya buat minggu depan <laughs> Kayak, mungkin. Saya organizer, jadi kalau pengalaman ikut session mungkin gak banyak. <laughs> nggak banyak. Karena apa sibuk, pengalaman menjalankan. Pengalaman sebagai organizer. pengalaman menjalankan organizer, yes, pasti. Ya. Karena kan kita juga pengen nih, ada conference-conference di Indonesia kan mulai mulai bisa dijalankan lagi kan conference ya. development ayo iya ngobrolin web conference ngobrol jangan lah. jangan terlalu muluk muluk lah kalau bisa kita live dulu di satu conference kita numpang iya bisa, bisa bisa jangan satu iya juga ya, dulu ya. yang nonton juga coba sampai 100 mau, mau mau bikin conference ya <laughs> Oke okay, kalau gitu okay. uh, mungkin untuk malam ini kita udahan dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa kalau ada kritik saran ada topik diskusi bisa ke bitly web uh, Malam ini kita pamit. Saya Riza bisa di apa bisa kalau ada yang mau sehari bisa di Twitter RizaPamit22. Ada Eka juga di yep. ekfyei okay. dan ada Ivan And di ivanchris.com. Ivan. <laughs> Oke, okay, sekian dulu. Selamat malam. Selamat istirahat. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.